Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram yaitu hacker Malaysia serang kerajaan India. Wow. So, ini daripada Ali Whitehead. So, langsung saja guys, jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya ya. Oke, okay, langsung saja kita play videonya. Let's go. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di channel Ali Wala. Right, gang. So, nampak aku macam happy, kan? Okay, sumpah. Aku sekarang ni aku dengan excited gila sebab... Okay, sekejap lagi aku kan? cerita. Alright, anyway. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, dan jangan lupa untuk like, komen. Okay. Sebab aku tak nak, nak buat intro panjang-panjang macam selalu. Aku nak terus jam itu the story. Right, so basically korang jarang kan nampak aku macam happy macam kan, ya? ni, Sebab aku kadang-kadang aku macam... Aku sebenarnya dah malas buat video lah, tapi aku sebab tiba-tiba ada satu isu yang macam memang meletup Aku tak tahu macam mana nak cakap, tapi memang meletup Okey okey, aku akan mulakan dari okay. awal, macam orang baca kat title tu, ya memang betul Hacker daripada Malaysia ada attack orang-orang yang ada dekat India Tapi first kali, kenapa hacker Malaysia nak attack India? Korang mesti macam tu fikiran, macam orang tahu, Baru Baru ni ada satu kisah Aku tak kenal Ada seorang lelaki Eh bukan Ada seorang perempuan ni Dia macam kutuk Nabi Muhammad kita So dia macam Timur oh. ke arahan lah Terutamanya untuk Orang-orang Islam eh, macam -macam Oh ya betul lah Betul so, lah Saya pun marah tu, Tapi aku nak cerita Pasal Dragon Force Malaysia Ada attack government Of India Alright so Cerita dia macam wow. ni okay, korang, korang dengar Korang dengar Ok ceritanya macam ni Semalam Aku kan memang Selalu buka telegram kan. So bila aku buka telegram Aku buka lah Macam Dragon Force punya Apa tahu panggil Telegram channel kan Lepas tu aku scroll Scroll scroll Pop aku nampak satu, dia orang ada post something Yang berkaitan dengan India, tapi ada Dia orang post ni video TikTok tak silap aku Apa ada tengok, so bila aku nampak macam tu Okay, maksudnya Dragon Force Malaysia ni Dia memang aware, ataupun dia orang memang Tengah target India lah Bagi pendapat aku, lepas tu pada yang hari sama Pukul lebih kurang pukul 11 malam Dia orang ada buat macam satu Statement tau, nak kena patut dengan Dragon ke So aku macam, nak kena patut dengan Dragon Apa benda yang kena patutnya sekarang ni Lepas tu yang paling best, dalam sehari tu Kebanyakan posting-posting daripada Dragon dari post Force Malaysia dia orang dibatkan India Contoh dia, dia ada post Apa-apa okay. apa aku tak tahu Aku tak kenal ni Hina Nabi, Seba, Kari Kato, Menghina Lepas tu dia ada letak gambar yang ya orang India yang main seruling Lepas tu keluar ular tu Lepas tu dia orang ada juga post satu video ni Aku tak tahu tapi dalam video tu, dia macam naga tengah lawan dengan ular. So, dia macam satu caption yang naga tengah lawan dengan ular. Lepas tu, dalam lebih kurang pukul 5 pagi ke 5 petang. Ha, 5 petang tak silap. aku Dragon Force Malaysia, dia orang ada post satu data atau Data yang berkaitan dengan bank. Okey. Naga tak sabar nak patut ular-ular lidah macam bang. So, aku macam, apa benda sekarang yang patut ni? Aku, aku, aku macam dah dapat something tau. Patut ni apa, tapi tak apa, kita slow tu. Okay, so sekarang jam menunjukkan pukul 3 pagi. Jangan tanya kenapa aku buat video 3 pagi sebab tengah senyap kan. So, aku macam suka. So, pukul 11 malam tadi ataupun lebih kurang pukul 10 setengah. Dari Reform Malaysia, orang dah keluarkan satu statement tau. Yang orang dah had lebih kurang 5 website government of India. Okey, dia orang buat statement macam ni tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Web server India sudah kena patut guys Dia government hacked by Dragonforce Malaysia Weedleak and ada 10,000 ke 100,000 ke aku tak tahu Lepas tu dia orang ada listkan lebih kurang 5 website government Yang kena hack antara okay. India Embassy Israel Manage government India extension mod, Aku something aku tak tahu lepas tu Sub domain untuk manage India So bagi aku Dragonforce Malaysia dia orang memang Masih kekalkan dia orang punya tradisi which is Dia orang attack sikit je macam kira lah Korang ingat dulu waktu Oxpedale ah uh, Ospedy oh, Reloaded dia orang hack dia orang akan buat macam satu okay. dia orang ada macam satu trick tau dia orang akan hack website yang paling besar tapi dia orang akan sikit je lepas tu pula kalau korang baca dia orang punya message message yang ada dekat dalam di Facebook tu bagi aku message tu memang cukup padat memang padat rapat semua dia memang kalau orang ninja tengok Buk, aku bukan maksud, aku bukan resis kan? Aku bukan maksudkan orang India Tapi orang daripada negara India tengok Aku rasa orang macam oh. So tak cukup dengan 5 defense pun website, website government Dia orang ada juga leak data daripada 5 buah website tu Okay korang bayangkan macam ni Data-data tu daripada website government Korang bayangkan, korang ingat tak dulu Data orang-orang Malaysia pernah kena leak And dapat daripada website government tau So ini okay. dia just kalau macam data kita orang jual kan tapi data orang, -orang India yang dekat negara sana tu dia orang macam tu je so kalau kau orang scammer daripada India ke kau macam minat ke kau orang beli dah pergi download data tu tapi kau orang jangan risau yang data-data yang dia orang leak tu aku rasa kalau kau orang tengok dekat dalam channel tu dia orang dah drop maksud drop kat sini apa maksudnya dekat dalam website tu dah tak ada database langsung unless dia ada backup ah. so balik ada data, data tu tapi kau bayangkan kalau data-data government dia orang kena dam, maksudnya kena drop, ah kena ah kena dam, kena drop. Lepas tu, aduh banyaklah data tu so aku tak boleh bayangkan aku yang sisi-sisi TNM kat dalam tengah fikirkan so bagi aku kan yang orang yang untuk Nabi Muhammad tu memang dah melampau so memang betul betul betul aku rasa aku tak sebut lagi kan apa nama opsi Okay, untuk mengatakan orang nama ox untuk India ni sepatutnya tak silap aku sebelum-sebelum ni ada juga ox daripada india untuk orang india tau tapi dia orang pakai ox india tapi untuk Dragon Force Malaysia ni dia orang tak nak pakai ox india dia orang pakai ox patut aku pun macam tengah pun juga. So aku nak minta korang semua komen dekat bawah. Korang rasa kenapa Dragon Force Malaysia bagi nama Ops ni, Ops Patok? Aku pun tak tahu. Aku pun Ops Patok. So, okay. Kalau korang berminat, korang Anyway guys, thanks watching. Jangan okay. tekan button subscribe. Jumpa lagi. Nanti confirm lagi dia orang ada event banyak-banyak. Jangan risau. Aku akan buat video. Oke okay guys, sudah selesai videonya so itulah tadi hiker Malaysia serang kerajaan India. Ops patuk. Oke, okay. banyak komentar-komentar daripada netizen di sini yaitu mereka jarang timbul, tetapi mereka ada, sentiasa ada bila tugas mereka memanggil. Terbaik Dragon Force dan grup-grup lain yang terlibat. Korang hero kami betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di, memang apa ya? Mereka menghina Nabi kita Nabi Muhammad saw dan saya pun juga geram tak terima dengan istilahnya apa yang dilakukan oleh mereka ini dan pastilah umat Muslim di dunia itu tidak akan terima dan mengutuk. Jadi siapa saja yang menghina Nabi Muhammad saw maka disebutkan tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya dan Allah akan mengadapnya di dunia maupun di akhirat tidak akan pernah bahagia kecuali orang itu bertaubat kepada Allah. Dan masuk kepada agama Islam maka insya Allah orang itu diselamatkan insya Allah. Tania Dragon Force Malaysia bombang negara sana. Okey sebab dia dikenali dengan kelebihan menundukkan ular dengan cara meniup seluring. Tapi Case Dragon Force Malaysia kali ini tak dapat mereka buat ular patut. Ah malah dipatuk bertalu-talu. Okey. Hei, oke, oke, oke. Dia menjawab pertanyaan daripada abang Alif tadi. bahwasanya kenapa Ops patu macam tu kan? Selanjutnya, kalau India tu kan mematuk, eh, kan? Tapi di sini, kali ini Dragon Force Malaysia yang mematuk gitu kan? Oke, okay, Dragon Force Malaysia, kasih patu boy terbaik. Berani berkata-kata, beranilah tanggung betul sekali. Pakistan hack berita ke India. Hah, iya kok, ramai juga. mesti kan. Oh maksud opatuk oh, tu lah kena patuk dengan naga okey paling best orang India ramai yang suka kutuk dan komen anti Islam try tengok weon okey siap kata orang Islam cepat terasa. okey dan banyak sekali komentar-komentar daripada netizen di sini guys so buat teman-teman semua berhati-hati istilahnya. jangan sampai istilahnya dalam diri kita itu niatan untuk menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas dikatakan tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. jadi para malaikat dan orang-orang Islam semuanya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW meminta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kita pun ya, sebagai umat Islam ketika bersolawat satu kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah membalas 10 derajat, 10 kebaikan ya, bersolawat kepada kita. Masya'Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Tetap istilahnya kalau ada orang yang membenci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad SAW, kita juga merasa marah. Karena kenapa? Karena bagian dalam Muhammad Wasallam adalah kekasih kita semua. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Terima kasih buat semuanya yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.